Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran ta'iban mubarakan fi, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi, wa mantabiyam bihsan ilayumiddin ammabad. Alhamdulillah, kembali memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala, di mana Allah Subhanahu Wataala mempertemukan kita di tempat ini, dan ini pertama kali ya saya di sini. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan keberkahan. Apa yang kita uh, upayakan dan laksanakan malam hari ini Baik adapun pun <tuh> yang insya Allah akan saya sampaikan Sedikit dari uh, beberapa perkara Yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan, kesempitan atau musibah yang ada. Ya, yeah. jadi jalan keluar dalam mas'u. Boleh aku anu mas'u InsyaAllah ta'ala. Ya, meleka ramping beberapa jalan keluar. Baik, jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui dulu bahasanya, yaitu atau tengok Tarlino, jamaah sekalian, Rahimahniwarahimakumullah, dia itu natomanya mat teru. Yeah, kita tidak akan bahagia terus. Terkadang kita akan sedih, gembira, dan seterusnya. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Jadi itu tuh natori sedikit ya. Yeah. Terkadang sedih, terkadang gembira. Dan itulah kehidupan dunia. La tarkabunna tabaqan an tabaqan. Kalian betul-betul apa? Akan mengalami fase demi fase. Tingkatan demi tingkatan dari kecil menjadi besar, besar menjadi tua, tua, kemudian meninggal. Itulah kehidupan dunia sudah sedih gembira lagi kurasi ya yeah, masusah menyama sifat penindingi itulah kehidupan dunia ya yeah. jadi tidak selamanya kita akan merasakan kegembiraan begitu pula tidak selamanya kita akan mengalami kesusahan dan ketahuilah juga jam sekalian bahwasanya Ujian dan cobaan, yeah. itu sudah termasuk sunnatullah, sunnah kau namanya, pasti kita akan alami. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, amwalikum wa Betul betul pasti kalian akan diuji dengan harta dan jiwa jiwa kalian. Ya, yeah. pasti ada ujian dan cobaan. Pasti kita akan merasakan nanti Apa yang namanya kesulitan dan kesusahan Tapi jemaah sekalian yakinlah bahwasanya Setelah kesulitan Itu pasti ada Ada kemudahan Jadi dia itu nama susah teru Atau tongetak jemaah sekalian Pasti engka matu waktu Menyama sifat penadita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa nama al-usri in nama al-usri yusro setelah kesulitan ada kemudahan. Iya. Yeah. Setelah kesulitan pasti ada ada kemudahan. Karena itu jamaah sekalian, ya yeah, insyaallah taala ramping rampingki beberapa dalam mesu boleh aku anu masusai. Yang pertama yaitu jamaah sekalian, hendaknya kita kembali beristighfar dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Nah, rekomah susah si papi Iya, mega sih misalnya Masalah-masalah Maka kembali kepada Allah Istighfar dan bertawabat Karena pada hakikatnya jemaah sekalian Kesusahan, kesulitan, musibah, bencana Yang terjadi Itu hakikatnya apa? Dari diri kita sendiri Boleh koi di jemaah sekalian Kerana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah An-Nisa, "Wa ma asabatkum min hasanatin Allah, wa ma asabatkum min sayyi'atin nafsik." Ya, apa saja nikmat yang kalian dapatkan itu semata-mata datangnya dari Allah. Tapi apa apa apa namanya? Apapun ya kesulitan, kesempitan, musibah yang kalian dapatkan itu apa? Dari diri kalian sendiri. Oleh karena itu dia mesti Dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, yeah, jelas ya Disebutkan juga PT pengoloh subhanahu wa ta'ala Rilalang akuramu lembina Dalam surah Ar-Rum Dohar al-fasadu filbah riwalbah Bima kasabat aidin nas Telah nampak kerusakan Di daratan dan di lautan Disebabkan karena siapa aja sekalian Karena tangan-tangan manusia Ya yeah. Disebabkan karena kita turun musibah dan bencana turun kesulitan, kesusahan Rampetai sahabat Nabi nabita ali bin abi thalib ta radhiyallahu taala dalam kitab jawabul kafi kata ali radhiyallahu taala an manuzzila balaun illa bidanbi wala rufi'a balaun illa bitawbah di na sang ipaturu mi na ali radhiyallahu taala an yaitu bencana musibah kecuali apa disebabkan karena dosa dan tidaklah bencana musibah itu diangkat kecuali dengan apa? Kecuali dengan taubat. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, mereka masuk sesi pah megasi, perkara-perkara, masalah-masalah, kembali istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ya, Karena siapa yang beristighfar aja sekalian, bencana itu tidak akan turun. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tersebutkan. Wa maka'an Allahul yu'adlibahum wa anta fihim. Wa maka'an Allahul mu'adlibahum wa hum yastagfirun. Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan apa? Menurunkan bencana musibah. Dia ini berturungi pacalana pang-allahu subhanahu wa ta'ala. Yeah. Di dalam satu kampung selama Nabi Sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi dia itu ini berturungi pacalana pang-allahu subhanahu wa ta'ala. Dan nah, mereka Nabi tak kur kampungnya jam sekali. Tapi Nabi tak diini gagal, maka yang kedua apa itu Allah Subhanahu tidak akan mengadap di nafaturungi paccala nafangallah Subhanahu taala selama mereka apa beristiqfar, ya yeah. jaminan dari Allah Subhanahu taala itu yang pertama hendaknya kita istighfar kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu taala banyaknya dari dalil yang menunjukkan hal ini di antaranya juga apa yang disebutkan oleh Nabi Sallam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad kata Nabi SAW alaihi wasallam man dazimal min kulli daikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa min haitsu la yahtasiba barang siapa yang senantiasa beristighfar ni gini ginasi nabi ta tori milodampak Allah subhanahu maka seluruh kesempitan yang dia alami itu ada jalan keluar ya masuk seurusannya ilesi dalam masuk kepada Allah Subhanahu ketika apa ketika dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu dan seluruh ya kesedihannya itu ada kelapangan dan Allah beri jalan apa Rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka itu yang pertama adanya kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah berdoa. Naseko masuk sesiapa penyandita iloadhoki kau fengalang Allah Subhanahu Wa Taala. Nasebab doa itu senjata. Ya, senjata orang beriman itu adalah doa. Dan jemaah sekalian memang kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhanas antumul fakarau ilallah wallahu alghaniul hamid. Wahai manusia kalian yang butuh kepada Allah bukan Allah butuh kepada kita tapi apa kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa karena itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa dan doa itu adalah ibadah addu'a huwal ibadah doa itu adalah ibadah tim sekalian karena itu ketika mengalami kesusahan na rekomecipi si papinaddita misalnya masusah si mega si masalahata indo do'ke ko puang Allah Subhanahu wa taala bahkan disebutkan di dalam uh, hadis riwayat imam al-hakim kata nabi sallallahu alaihi wasallam laisa shay'un akrama 'alallahi minad du'a digaga nabi ta sesuatu kami nam melebi risisena ponallahu subhanahu wa taala kecuali doa doa adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah subhanahu wa taala bahkan jemaah sekalian na rampe pandrita syekhul islam ibnu timi rahimallahu taala di dalam kita Majmu fatwa kata beliau ad-du'a miftahu kulli khair. Yaitu tunaas doa e goncinna sininna decengi Subhanallah. Goncinna sininna decengi cengnge. Er komelo ki runtu de ceng jama ya, sekalian ye kebaikan misalnya dalam keluarga kita, kebaikan dalam usaha kita, kebaikan dalam ye ya, urusan-urusan kita tempu dengan doa. Karena doa itu adalah Kunci segala Segala kebaikan Karena itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan jangan jama sekalian Meninggalkan doa aja lah Lalu tasalayim Minlu doa kau Allah subhanahu wa ta'ala Nasabak macam Fang Allah subhanahu wa ta'ala Alikuditu minlu doa Ini tu nabi ta Rila lang Riwayat At-Tirmidhi Makari nabi ta Muhammad s.a.w Iya Iya Manlam manlam yaasyallallah yadob alaih. Nih ini kena sunnibit tak? Dia ni loko penganggau Subhanahu Wataala dia tidak berdoa maka Allah akan murka kepadanya. Ya, macam kau penganggau Subhanahu Wataala. Berbeza dengan manusia jemaah sekalian. Dia terukat tahu nak reko, mereka terkadang agak mukire kiring bahkan kemecai. Ya misalnya, cedek-cedek milau sih, cedek-cedek milau sih. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malah sebaliknya. Allah Subhanahu Karena itu tetap. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam keadaan lapan. Maupun dalam keadaan sempit. Karena siapa yang ingin dikabulkan doanya dalam keadaan susah. perbanyak doa di. Ketika lapang. Disebutkan dalam riwayat Tirmidhi. Dan disohikan oleh Al-Dahabih. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW alaihi barang siapa yang ingin doanya dikabulkan di waktu sempit genting maka fal yukthir du'a fir rakhai perbanyak doa di ketika apa waktu lapang perbanyak doa baik dalam susah maupun senang ya, senang susah susah senang tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa dan siapa yang berdoa dijamin dikabulkan dikabulkan doa doa ta'fana Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku pasti saya kabulkan. Janji dari Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya, tapi ketika kita apa? memenuhi syarat-syarat doa. Dan ini juga ya, butuh pembahasan khusus. Ya, yeah. tapi di sini pengabulan itu ada tiga jemaah sekalian. Di dalam hadis itu narampe Nabi ta engka bentuk pengabulan. Yang pertama itu ile langsung hukupang Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya milo mil ile ngoto misalnya alhamdulillah ya, ile langsung hukupang Allah Subhanahu wa taala misalnya engke bolana alhamdulillah ile langsung hukupang Allah Subhanahu wa taala misalnya supaya apa masih jaimah benih Allah kasih langsung Allah Subhanahu wa itu bentuk pengabulan yang pertama dan terkadang juga yang kedua Allah apa? Napat biringeki pang Allah Subhanahu wa taala riesori monrin. Iya. Itu terkadang bentuk pengambulan yang kedua. Jadi kalau Allah tidak kasih langsung, maka apa? Boleh jadi disimpang di negeri akhirat. Kemudian bentuk yang ketiga jemaah sekalian, napa ya, belaiki pang Subhanahu wa taala okko anu majahi. sesuatu yang ya kejelekan-kejelekan itu bentuk yang ketiga. Jadi kalau misalnya milodoki nya masing-masing, misalnya metala ada miloduang 10 ni misalnya, dia peneliti kepada Subhanahu wa taala boleh jadi yang kedua, disimpan di negeri akhirat. Atau boleh jadi yang ketiga, dihindarkan dari kejelekan-kejelekan. Ya, misalnya ada seseorang misalnya turun bencana musibah Ternyata Allah selamatkan dia. Nah, itu boleh jadi apa? Bentuk pengabulan yang ketiga. Karena itu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aja tak ada misalnya 50 tahun nah minum doang di pergi Jangan jemaah sekalian, itu namanya apa? Berburuk sangka kepada pencipta kita. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah jalan keluar dari kesulitan. Baik. Kita ambil contoh ya kisahnya Nabi Yunus alaihissalam dan insyaallah permainan tentang kelinga kisahnya ya. di Mariga Muraja. Yeah, ketika Nabi Yunus alaihissalam nasalei kaumna, napa jemaah sekalian? Yeah, pergi dalam keadaan marah. Itdhaba maghriban, pergi dalam keadaan marah. Kemudian minrei oksidi kapal. Yeah, Nabi Yunus ternyata Kapal itu penuh dengan muatan, penuh ni mega Maka di tengah perjalanan jemaah sekalian, yero kapal ilabu, Ye, perlihatkan tanda-tanda tenggelamnya. Nasaba apa? Lebih muatan matana ladri. Tinggal dua pilihan, tenggelam semua atau dilempar salah satu penumpang. Mereka sepakat lempar salah satu penumpang, mengadakan undian ternyata diundi disebutkan dalam tafsir muntakatir diulang tiga kali betul ulah jemaah sekalian asanna Nabi Yunus masuk akhirnya apa beliau pun dilempar ke lautan di situlah beliau apa ia ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala idhaba mudhabiban apa namanya panada fitdulumat ya panada fitdulumat beliau berdoa di kegelapan disebutkan oleh Nuh Mas'ud Dulu matjama, kegelapan perut ikan, kegelapan e, lautan, dan kegelapan malam hari. Kegelapan di atas kegelapan. Ternyata beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadolini. InsyaAllah tak palak mana ni doa na, Nabi Yunus. Eh kami pikiriki dia mas kalian. Dia nana selamat Nabi Yunus. Di ditenggelam. Laut ayam matoni kesyukubaleh, tapi disebabkan karena doa beliau Allah selamatkan. Pastaja benawanajina huminalkom, wakatalikan jilmuminin. Kami kabulkan doa Nabi Yunus. Yeah, begitulah kami selamatkan orang-orang beriman kata Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Yeah, disebabkan karena apa ny sekalian? Doa. Yeah, ketika genting, musibah, bencana, kesempitan. Bisa keluar disebabkan karena doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, Nabi Ibrahim Alaihissalam wassalam InsyaAllah Insya Allah, disemani kesana. Ketika beliau apa? Dilempar ke api. Beliau kasih itu Nabi Ibrahim. Maka ada di situ Raja Namrud. Ya. Dia kumpulkan, nah, kumpulkan nih eh, penduduk, ya Pak Kampungnya. Saksikan ni. Melo itu Nabi Ibrahim. Kemudian beliau pun dilemparkan. Dilemparkan ke si Nabi Broya. Dilemparkan ni kopi sama sekalian. Maka apa yang terjadi? Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa. InsyaAllah takpelah mana ni doa ni. Asbunallah wa ni'mal wakil. Maupun mi sama sekalian. Itu yang dibaca oleh Nabi, Nabi Ibrahim. Alayhi salatu wassalam. Ya, maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kulnayana narukuni bardang wasalaman alai Ibrahim. Kami katakan wahai api dinginlah dan keselamatan bagi Ibrahim. Ia kau mesti pikir kita meskali yang dia nak selamat, Dan kita sudah tahu ya api. Kalau kita lemparkan apa saja, yeah hancur. Tapi beliau diselamatkan disebabkan karena doa beliau. Karena itu, jemaah sekalian. Ya ketika mendapatkan ujian musibah kesempitan areko ma susah sipape mega si permasalahan ta ilodoki Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah takwa kepada Allah Subhanahu Ya ketika urusan kita susah areko ma susah si urusatta mega si masalahata ta peres si takwa ta kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk kita apa? Bertakwa kepadanya Dia lah Allah yang berhak kita bertakwa kepadanya Dan dialah yang berhak memberikan magfirah ya, Itu Allah subhanahu wa ta'ala Dan takwa itu adalah jalan keluar dari permasalahan-permasalahan Kesulitan-kesulitan musibah-musibah yang ada Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Ram pai diralah qurama rabbina yajallahu makhraja wa yarzuquhu min haythula barang siapa yang bertakwa kepada Allah ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bila dalam maksudnya sekalian kalian maksudnya si urusannya Iya to ini to bertakwa jemaah sekalian ilisin dalam masuk kepada Allah Subhanahu wa dikasih jalan keluar setiap ada permasalahan dikasih jalan keluar itu orang-orang yang bertakwa karena itu disebutkan oleh Mu'abbas radhiyallahu tentang ayat ini kata beliau yunjihi min kulli kharb fil dunya orang yang bertakwa itu akan apa diselamatkan ya yeah di dunia dan di negeri akhirat diselamatkan dari kesulitan, bencana, musibah, kesempitan diselamatkan di dunia dan di negeri akhirat itu orang yang orang yang bertakwa karena itu jamaah sekalian narekko macipi misalnya megasi masalahata tak preset takwata kepada Allah Subhanahu wa kemudian yang keempat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya Periksa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika urusan kita sulit, susah. Periksa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Banyak ya ulama kita mendefinisikan tawakal ini. Di antaranya Imam Al-Munawi rahimahullah taala dalam kitab Faidul Qadir kata beliau, tawakkal itu Idharul ajzi wal i'timad 'alal mutawakkal alai. Menampakkan kelemahan dan menyandarkan diri kepada yang ditawakkali. Oke. Yeah. tampakkan kelemahan kita di hadapan Allah kemudian menyandarkan diri. Agbasogi menyandarkan. apa sandre. Ya, yeah. pesandre lata Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakkal. Dan tawakkal ini adalah jalan keluar dari kesulitan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan cukupkan urusannya. Iya, yeah. cukupkan keurusan urusan atau pengelolau Subhanahu wa Ta'ala ketika apa kita bertawakal. Tapi jemaah sekalian perlu diperhatikan tentang apa tawakal ini. Ya, yeah, tidak dikatakan tawakal kecuali apa memenuhi dua perkara. Yang pertama, jujur penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jujur, ki bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ada usaha tempu sebab. Jadi dia di itu niasa tawakal nareko apa? Nareko dia terberusaha jemaskan kalian. Tanya tawakal sena. Ya, makanya ada salah satu riwayat itu ada yang bertanya kepada Imam Ahmad. Engka si diorani loh ko Imam Ahmad, wahai Imam, peko jenasa pendapat tak? Engka tahu? Mon Romi di nama rumah jama di nama rumah Creso tapi nataja dalik nah iya agenah si Mam Ahmad itu tahunaseh digapak di sengenah orang jahil bagaimana mungkin jama sekalian rezeki datang tanpa ada kita tempu sebab iya tidak mungkin ya tiga kali sehari misalnya dikata Lucesso engkau iya nanre turu boleh lagi Purana Asuni, yeah tidak mungkin jemaah sekalian. Tanyaki Nabi, terbiasa oh, ki, tidak mungkin harus ada usaha, yeah harus ada usaha. Makanya engkau eh, sediorone lo konabita, yenangi orone nabawi Untana, jadi engkau Untana, maka dey ya Rasulullah pikueceran nasa engkau Untaku eh, lo siogi jo nasa napa kak bertawakal atau aje no siogi. Eh bertawakal bawa nak, agan asal nafita, kau je dah, watawakal. Sio ijo lo, nak perbuatawakal. Ia termaunya tawakal, jadi ada usaha, masio, eh itu namanya usaha bertawakal. Pada lo jama sekalian, nari keluakim ke eski ye, iya, teguncing ijo lo motorota, nak perbuatawakal kepada Allah Subhanahu Tan. Aja tetarai guncing lah, tarobawa ni guncing lah, pokok nak Nah, itu bukan namanya tawakal, tanya puna tak puna nak yeah. jelas ya. Nah, itu bukan tawakal namanya, karena tidak ada usaha, harus ada usaha, keusahatan. Teguncingi jual, nape kita bertawakal? Nah, itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang terakhirnya, masukalian, yeah, adalah membantu saudara kita. Yeah, kita bantu. Menghilangkan kesulitan saudara kita ketika mendapatkan kesulitan, bantu saudara kita hilangkan kesulitannya supaya Allah Subhanahu Wa Taala apa hilangkan juga kesulitan kita. Makanya disebutkan dalam hadit dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Menafas sa'ammu min kurbatan min korabi dunia, nafas Allahuhu Anhu kurbatan min korabi yom al Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan ni giniginas nabitta peteddingi eh asusah susanganna so eh sirasuranna seorang muslim di dunia maka Allah apa akan hilangkan kesusahan dia di negeri akhir. Iya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara alaihi fid dunya Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim ia menghilangkan kesulitannya memudahkan urusannya Allah memudahkan urusannya di dunia dan dan negeri akhirat. Kenapa jemaah sekalian? Karena kaidah menyatakan al jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita bantu saudara kita, Allah akan bantu kita. Kalau Allah hilang apa? Kalau kita hilangkan kesulitan saudara kita, Allah hilangkan kesulitan kita. Balasan itu sesuai dengan amal amal perbuatan hal jazaaul ihsan illal ihsan iya perbuatan kebaikan alasannya apa kebaikan juga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an likulli zaroin mithlu ma zara an sininna to matanang ngi lolongan ngi tanang jelas kodece tatanang dicimatoh ko jaja matoh to lolongan jam sekalian iya contoh misalnya matanang Agak tertanam, yeah, <laughs> <Tidak, dena mungkin. laughs> ya AC, tidak dia tidak mungkin, berhenti atau cang goreng. Tak jemaah sekalian, di mungkinnya mungkin, sekalian mustahil. Yeah. Kalau kebaikan-kebaikan juga yang akan kita dapatkan, baik ini ya, beberapa uh, apa namanya, jalan keluar dari kesulitan. Sebenarnya masih banyak jemaah sekalian, ya, yeah, saya cukupkan ini saja. Karena waktu juga e, terbatas. Semoga bermanfaat. Pada saya pribadi dan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. E, ilahuna subhanahuallahu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.